USD yen bullish, waspadai potensi koreksi. Harga USD yen kembali melakukan fase tertahan, dan bias harian pergerakan USD yen terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 115.08 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 114.70 sekian analisa forex untuk tanggal 3 Maret tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212983